Kebetulan juga sih karena saya juga mengalami uh, COVID itu kemarin dan saya bekerja di salah satu yayasan di Jakarta Barat. Uh, di situ saya bekerja melayani anak keterbelakangan mental berkebutuhan khusus. Nah pada saat itu satu klien yang kena, jadi kami itu uh, sebagian kena ada 17 karyawan mendampingi mereka yang kena, jadi. Selama saya kena COVID itu, saya uh, dikurung selama 17 hari. Memang uh, selama ngalamin itu, dari hari pertama sampai hari ketiga itu uh, ada sedikit sesaknya pasti. Selama saya mengalami itu, terus terang karena saya uh, sudah berkeluarga. Karena saya yang mencari nafkah buat istri dan anak saya, jadi sudah nggak jelas bisa dikatakan, sudah nggak jelas selama saya di sana. Jadi makanya tadi saya datang dan saya benar-benar bersyukur banget lah, jadi karena saya udah ngalamin ah, pahitnya, gimana rasa ininya selama isolasi, ya saya benar-benar terima kasih banyak. Untuk tangan parapan ini bantuan ini sangat luar biasa dan sangat bermanfaat bagi keluarga kami. Kalau yang di sini aja cuma ada delapan orang, mm -hmm. cuman kalau keseluruhan sih ada yang khusus anak asrama mm -hmm. itu sekitar 21. dan mm -hmm. yang lainnya masih di luar, masih banyak sih yang di luar karena nggak bisa di sini semua kan, nggak boleh karena pandemi ini. Mm -hmm jadi banyak yang kos waksa oh. harus kos jadi dari orang tua mereka pun belum tentu bisa membiayai kehidupan- betul, betul belum tentu orang tuanya ya adalah sebagian mungkin cuman kebanyakan sih saya lihat banyak yang ini nggak ada dari orang tuanya mereka usaha sendiri mereka bekerja ada yang sambil kerja juga cuman karena pandemi ini kan agak susah mencari kerja juga hmm. kan mereka terima kasih juga sudah banyak membantu, maksudnya yeah. ini udah banyak sekali membantu, meringankan kesulitan-kesulitan di masa pandemi seperti yeah. ini kan. Total bantuan peduli sesama yang telah disalurkan hingga di Minggu ke-107 ini sebanyak 4.472 bantuan APD yang disalurkan ke Rumah Sakit dan Puskesmas, 56.144 bantuan makanan nasi siap saji,